Waspadai Euro, USD sedang berada dalam kondisi sideways. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.15684 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.15829. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212